Alhamdulillah walaupun makan sederhana ya, ya. pakai <SILENCIO> a hari ini akan membuat oh, karedok. karedok. Nah, ini bahan-bahannya nih. Hmm. Karedok as mana ayah? Pakiulan. Pakiulan. <laughs> karedok as Pakiulan. Yeah. No. Halo sekolahnya, Mbak Hengis sebet kan sakit. Asotemu ini juga cukup. Nah, Karedok, mancap, <tuk> <tuk> mukbang karedok, Mbak. Hmm. Ini yang kemarin yang bikin mahal nih mahal kita bikin heboh ini heboh ini Hmm. Untoh ada. Iya. Rumah ada kurang gula. Caparode gula 5 tadi tepan tengek teh. Dogma, gampang ini hmm. bumbunya rawit pencur, gula, garam sama ini tanpa kemangi ah. tanpa kemangi goreng, suuk, kacang mantap Tengkar uh. pukuh mah, pukuh kayak Gimana Kang? Mantap Kang Alhamdulillah Walaupun makan sederhana uh. Pakai kencur uh. Alhamdulillah <laughs> Endos gendos Endos Mantap serantap mendekat, merekatkan tali persaudaraan di si Anjur, Sukabumi, nah, hmm. Jawa Timur, Jawa Tengah <tuk> Alhamdulillah gitulah Alhamdulillah, enak atau serawas dituangnya ya, Anya <tuk> <tuk> masa puluh dinten, ini hmm. ngali sangu, ini kajibah Bawang paling buah sodok Buah <laughs> sodok hmm, sodok pengarit <laughs> <tuk> mantap lah Ini ditambahkan kukar hmm. <tuk> ya dok ah. uh. ya? <tuk> lokasi di pasar, pasar mini. mini baru, nah, Halim Perdana Kusuma, Oke. boleh dikunjungi, boleh, jalan tanah suara ya dok, siap dibikinin, yang penting bawa peralatannya semua, cara <laughs> dokman <tuk> Jangan lupa like, komen, share Submit. Yang belum subscribe, subscribe Untuk membangun channel ini Biar lebih besar lagi Sekian ya. Atur Nuhun Hatur Nuhun, Sampurasun Nah ini Ini Amang Amang dari Bandung Ini dari Sumedang Oh Sumedang, Sumedang. masih Sumedang. Bandung lah Ada dari Garut, Ciamis pengendara jatuh, sore ya teh penghuni ya teh dokter teh, porsen alhamdulillah, perbuatan sim ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu bu.